Waspadai ada potensi Pound Sterling Yen terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan Pound Sterling Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan saat ini jika diperhatikan harga sedang tertahan di area resistan. Jika pergerakan pound sterling yen bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 154,36 sampai 153,83 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga pound sterling yen kembali bergerak bullish ke atas menuju level 155.80. Sebaliknya waspadai jika harga pound sterling yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 153.83 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 152.98. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081